bagaimana caranya memberikan watermark pada touch Excel pertama-tama kita buka backlayout terus masuk ke print kita masuk ke hardware folder terus masuk ke custom builder kita ketengahkan kita ke bawah masuk ke langsung api ya. nah, gambar yang, yang jadi, oke jadi, masuk ke sini ya, jadi, jangan... nah, kita... oke langsung kita coba malah. ada gambarnya sesuai so, yang kita ini dianggap coba pergi kalau mengukur samping kanan boleh teman-teman itu aja mungkin yang